Wahyu Rasulullah wasendi, ala wa wa ala wa Alhamdulillah tidak terasa Ramadan sudah hadir di tengah kehidupan. Hari ini terawih keempat, puasa ketiga. Mudah-mudahan kita selalu sehat, sampai di penghujung Ramadan kita. Amin Allahumma Amin. Ramadan tahun ini luar biasa, hadir dengan muansa kebersamaan, tinggi hilal tujuh derajat, mata telanjang bisa melihat, tidak ada perbedaan antara formasi dengan formasi Islam yang lainnya. Makasihnya kisbah pun tidak panjang kali lebar, langsung segera diputuskan Ramadan yang kompak seluruh Indonesia. Bahkan satu dunia, Alhamdulillah Namun Bapak dan Ibu Ramadan hadir dengan kebersamaan Tapi Ramadannya di sisi yang lain Hadir sudah lewat pertengahan bulan Artinya tanggal sudah mulai tua Kalau bicara tanggal tua Yang paling merasa lantai tua ibu Ibu di atas Karena uang merah biru yang Bapak berikan di awal bulan Sudah berubah warna Betul Bu ya Jadi hijau dan ibu, unik, ablak, apalagi kalau sudah banyak uang sering. Tapi Masya Allah, tawar tawar tawar. semangat ibu-ibu tidak kendur. 22 Maret semua pasar berjejalan manusia penuh sesak. Harga di pasar melambung tinggi tetap dibeli. jadi iman indahnya bulan Ramadan yang membawa keberkahan buat kita yang beriman. Marahapan, Yalat-Mamu. Itulah Sabah Rasulullah Muhammad SAW bersabda Manusaha Ramadona Keimanan kuah ikhtisaban Barang siapa Yang menjumpai Ramadon itu dengan keimanan Kuah ikhtisaban Hatinya itu loh Merasa cukup Tidak merasa kebeban Tidak merasa kemudian Takdir yang gembira Menyambut bulan Ramadon itu Sehingga Pahala-pahala ibadah Dilipat ganda, rasa senang saja kufir lama-tama menginggungi, mengampunkan dosa yang berlalu baru senang dia kemudian belum ibadahnya. Solat isya tadi satu kali kita kerjakan sama dengan 70 kali solat isya di luar ramadhan. Insya Allah, kalau satu solat 70 kali nilainya satu waktu tujuh puluh kali. Kalau dikerjakan penuh satu bulan 70 kali 30 Berapa ini? Berapa pulang? Berapa 70 kali 30? 2.100 hari Ketika dikonversi 2.100 hari Nurul cuma 30 hari Tapi ganjaran pahala yang Allah berikan Satu waktu Dikali 5 kali 30 2.100 hari yang kita dapat ketika dikonversi dengan tahun dan bulan Masya Allah lima tahun, sepuluh bulan solat lima waktu, tanpa bolong ada yang bisa? angkat tangan saya tidak berani. lima tahun, sepuluh bulan ganjaran solat luar biasa kalau di luar Ramadan bisa ketiduran bisa karena kesibukan bisa karena pekerjaan bisa karena perjalanan tapi bulan Ramadan Masya Allah, luar biasa baca Quran jadi nyaman. Satu huruf Sepuluh pahala kebajikan. Kalaulah kita membaca bismillahirrahmanirrahim mari kita ikan sama-sama Bismi, -sama. Sin, 3 Allah, Alif, Lam, Lam, Ha 4, 3 tambah 4 7 Ar-Rahman, Alif, Lam, Ro Ha, Min, Nun, 6 7 tambah 6 13 Ar-Rahim, Alif, Lam, Ro Ha, Ya, Min, 6 lagi 13 tambah 6 19 huruf dalam basmalah. Satu huruf sepuluh pahala, kalikan 19 sama dengan 190 pahala, dan jangan kalau berikan baru baca basmalah. Bagaimana kalau kataan Quran satu kali, berapa juta huruf dalam Quran itu, kalikan sepuluh, kalau kataan satu kali saja kita ditinggi Masya'Allah Bapak Ibu yang dihanatul semalam Ta'ala, wajar kita tumpiran dengan datangnya nomor umur kita singkat. Dan seperti nabi-nabi yang dulu 900 tahun lebih, kita cuman kisaran 60-70 tahun. Waktu kita sempit untuk ibadah, maka disitulah umat-umat dikasih keistimewaan. Dari 12 bulan kita hidup, disibukkan dengan semua tantangan rintangan, ujian dan cobaan kehidupan yang menguras energi dan keimanan. Maka di bulan Ramadan itulah, saat low-grade baterai kita cas. Sebelas bulan ke depan Namun Bapak Ibu, Yang menjadi catatan untuk kita Ingat puasa Ramadan itu Ibadah waktu Artinya ibadah yang diikat oleh Saru dan Rukun Rukun pertama Puasa besok hari, apa? Besok hari. Jadi baca niatnya bukan waktu makan sahur salah. Bagaimana niat puasanya waktu sahur? Aku niat puasa besok hari. Nah waktu sahur itu dibaca besok hari. Berarti bukan besok bukan bukan hari itu. Atian. Maka harus berpaham kita selesai. Siangan, orang sudah pulang dari masjid Saya tanya Bapak Ibu Tetap puasa atau tidak? Jujur, tetap puasa Ibu, puasa atau tidak? Puasa Maka yang menjawab puasa Saya sampaikan mohon maaf Tetap dihitung hutan. Tidak dinilai puasanya Hari itu membayar nanti Di luar romantinya Niat itu mulai malam Bukan waktu makan satu. Itulah sebab Matam Malik, Imam Malik mengajarkan Niat puasa untuk Satu bulan penuh Yang niat itu cukup dibaca satu kali Tapi berlaku untuk satu bulan Dan niat itu berbunyi Nawaitu soma Syahri Ramadan Kuli Fardolillahi ta'ala Aku niat puasa Bulan Ramadan satu bulan. Dari awal hingga akhirnya Fardu karena Allah Taala. Bapak Ibu sudah baca Niatan ini? Belum? Ibu sudah? Nah bagi yang belum Ayo baca sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu Soma Syahri Ramadhan lahirkan waktu-waktu yang dikeramatkan. Kapan? Di saat bapak ibu besok makan sahur. Ketika bunyi sirina, itu kita masih makan atau berhenti? Pagi berhenti. Ibu berhenti apa lanjut? Itu sirina berbunyi pak ibu itu tanda waktu sahur kita tinggal 10 itu langsung dikumpulkan di, um, dihapuskan dilakukan dosa dan doanya berbunyi Allahumma indahkan aku tuqibul afwa orang dengar ke ini sering Pak Ustaz kalau mau berbuka karenanya imsak 10 menit baca nanti mau berbuka masjid yang tuntun 3 menit sebelum buka pasti dituntun membaca itu tapi yang waktu imsaknya dituntun yang paling utama di saat itulah jiwa-jiwa kita disucikan. Kalau setiap hari suci, besok suci, lusa suci, setiap hari disucikan hati dan berjumpa dengan malam yang disebut dengan malam mulailah berkorban. mudah-mudahan menjadi manfaat dan motivasi untuk kita semua. bila topik melindahya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.